Oke Kita minta komentar teman-teman deh uh, Biasanya kalau diskusi tiga punanya dua deh dua Saya buka teman pertama dua Kalau nggak ada saya tutup Saya buka lagi teman kedua <laughs> Oke saya buka satu Nama mas Nama saya kan Artisan ya Artisan Aku Aku saya tertarik melihat data tadi yang orang-orang uh, Arab yang berada di sini uh, memiliki 50 persen kapal-kapal yang, ya terus yang saya ingin tanyakan uh, apakah orang-orang Arab yang tinggal di Nusantara besar itu itu juga membangun infrastruktur seperti orang Belanda? katakanlah kalau mas tadi asli Semarang gitu kalau kita melihat misalnya di di Kota Lama gitu ya, itu kan juga ada bekas kanal dan gitu sebagainya, -gitu. sarannya menjadi menjadi konflik gitu. Nah, saya nggak tahu dengan jumlah sebegitu besarnya gitu, apakah mereka juga melakukan hal yang demikian kepada Mas siapa tadi itu Oh ya tuh Al ya ini sangat menarik ya e, saya ingin minta tanggapan tentang berarti kan tentang kemurnian sebuah ras ya yang tadi dimaksudkan kenapa misalkan oh, Hindu itu menjadi marginal tidak memulih tidak memberi kabeh sejarah seperti itu ya mungkin ya itu bagaimana pendapat Anda tentang e, sejarah seperti yang ada di keraton itu kan apa Simcilah kemurnian ras sebenarnya kan ada ada ras hidup-ras hidup terus ada Arabnya juga ada dari sampai apa berbagai macam arus segala macam tuh raden ada raden, raden papa dan sebagainya itu juga ada di atasnya lagi ada wayang wayang segala macam dari adam juga ada itu itu bagaimana lalu yang kedua eh, eh, bagaimana posisi kabe pada masa pergerakan, dia itu keperpihakannya kemana waktu itu? Apakah dia itu mengamankan posisinya sendiri dalam perhatian, mengamankan legitimasi dalam masyarakat dengan ritual-ritual yang tidak disebutkan itu antara lain haul, peringatan Maulid Nabi dengan gerakan-gerakan kemerdekaan kaum pribumi bumi. Posisinya itu itu bermain di mana? Apakah bermain aman atau ikut dalam riak-riak uh, itu? Itu aja dulu. Pembangunan infrastruktur saya pikir ada tapi malah bukan di Jawa ya. Karena di Jawa waktu itu infrastruktur sudah bagus. Tetapi kalau kita melihat misalnya river In port di Kalimantan ya, pelabuhan pelabuhan yang di dalam sungai, ya. misalnya Pontianak, terus Samarinda. Uh, dan lain-lain itu itu banyak sekali uh, uh, atau siap misalnya sungai sia uh, itu itu banyak sekali pelabuhan pelabuhan yang kecil dan juga nggak sebesar seperti yang di Jawa itu yang dibangun oleh uh, masyarakat uh, uh, or, or, or, oleh orang-orang uh, uh, hadran dan juga pasuruan misalnya kalau di Jawa itu memang pasuruan waktu itu dipegang oleh keluarga Al Ghadri uh, uh, yang mana pasuruan ini memang waktu awalnya itu dibentuk untuk menjadi sentra ekspor gula yang hanya bisa disaingi oleh Habana, Cuba. Itu, jadi waktu itu orang-orang Eropa itu hanya menyiapkan dua tempat, satu di Cuba, satu di uh, Pasuruan Tetapi Pasuruan pada akhirnya tidak sampai meledak uh, Jadi saya rasa kalau, kalau mengenai masalah infrastruktur ya mereka lebih banyak bermain di kesultanan-kesultanan kecil itu tadi yang ada di semenanjung Malaya dan e, Sumatera dan Kalimantan. Kalau sampai membangun infrastruktur besar, pelabuhan dan lain-lain saya rasa kurang. Karena mereka ahli kapal ahli, Membangun infrastruktur saya rasa Belanda jauh lebih mumpuni masalah pembangunan infrastruktur. Karena pelabuhan-pelabuhan di Hamburmud pun seperti Mukalla dan Sheher itu natural port. Mereka. Jadi tidak perlu banyak membangun apa-apa karena memang bentuk topografinya sudah sangat baik. Uh, sedangkan kalau orang-orang Belanda itu memang mereka tidak mempunyai natural port Rotterdam dan lain-lain itu memang harus dibikin dan dibentuk sebagai menjadi sebuah port internasional jadi mereka mumpuni dalam hal itu nah masalah baik dan pergerakan ya banyak sekali para baik yang ikut dalam dalam pergerakan artinya baik sebelum Pangeran Hasan ini satu satu cara satu satu contoh yang unik uh, tapi banyak juga pemimpin-pemimpin Hadrani yang yang terpaksa harus harus dibuang dan saya misalnya salah satu yang paling yang paling uh, yang paling kita kenal ya Syekh Yusuf Makassani Ya kan? Sheikh Yusuf secara nasab beliau Hadrani dan beliau sampai akhirnya waktu memimpin perang di Banten akhirnya harus dibuang sampai ke South Africa terus yang kedua misalnya kemarin saya ke Manado saya pergi ke Tondano berziarah ke Uh, Kiai Mojo dan uh, Kiai Ahmad Ripa'i itu di depan kuburan mereka ada satu lagi bukit dan itu ada kuburannya Habib Umar Habib uh, Alwiat Segar Habib Umar ini adalah cucunya Sultan Mahmud Badaruddin kedua Palembang yang mana beliau dan ayahnya dua-duanya dibuang dari Palembang karena melawan Belanda, ayahnya dibuang ke Ambon Habib Umar dibuang ke uh, Tondano begitu juga di era-era yang belakangan pada akhirnya mereka membentuk Partai Arab Indonesia itu yang tadi sudah dikatakan juga itu mereka jelas sekali sampai mereka mem, e, menulis apa yang disebut sebagai sumpah pemuda keturunan Arab yang mengatakan kami pemuda keturunan Arab kami bertanah air Indonesia kami berbangsa Indonesia e, kami adalah keturunan Arab tapi kami orang Indonesia dan lain-lain dan mereka ikut memperjuangkan ikut di dalam petisi Sutarjo ikut di dalam Gapi dan lain-lain waktu itu untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Sampai akhirnya pada saat zaman Jepang, PAI dan beberapa partai lainnya dibubarkan Setelah kemerdekaan, mereka semua berkumpul lagi Waktu itu ketuanya PAI adalah Abdurrahman Daswedan ya, kakeknya Anies Daswedan, Jogja uh, Bagaimana nih? Partai Arab Indonesia mau dibangun kembali atau tidak? Akhirnya keputusannya tidak Partai Arab Indonesia harus bubar sehingga semua keturunan Arab bisa masuk ke partai-partai yang ada tidak lagi menggunakan identitas etnik tapi masuk ke PNI masuk ke PKI masuk ke Masyumi masuk ke NU dan lain -lain. jadi tetap artinya orang-orang seperti Habib Muhammad bin Idrus dengan ritual-ritualnya tetap berjalan tapi orang-orang yang pergerakan juga tetap berjalan dan biasanya memang uh, pendidikan yang berbeda juga orang-orang seperti Abdurrahman Daswih dan Hamid al-Ghadri dan lain-lain mereka memang sudah produk dari uh, uh, uh, pendidikan sistem pendidikan Belanda yang tadi dikatakan oleh Mas Makin bagi hasil dari politik etik. Tapi orang-orang seperti Muhammad kan bukan bagian dari itu. Bagi beliau ya, ya perjuangan itu adalah perjuangan ngajar masyarakat biar bisa mengerti fikih, biar bisa mengerti cara sholat, bisa, biar bisa mengerti hukum dan lain-lain. Jadi semuanya memiliki perjuangan yang berbeda tergantung dari background apa mereka. mereka. yang keras, ini menjadi mimpi dari banyak pemberontak, pemimpin revolusi pada zaman Belanda baik yang ada di Batak, di Jawa dan juga di uh, Sulawesi misalnya tahun 1990 misalnya ada orang bernama Arifin di Sulawesi itu dia mengaku sebagai Sang Mahdi dan dia bisa mengetaskan Indonesia dari krisis setelah zaman Soeharto Turun uh, dan dia menyatakan kenapa kita krisis karena kita melupakan ajaran nenek moyang kita di Sulawesi ini caranya anda harus bertobat melepaskan agama lain dan konversi ke agama asli lagi yaitu agama Sulawesi ini maka dia melarang orang pergi ke masjid ke gereja dan lain-lain dan akhirnya menyuruh orang-orang untuk uh, mengaduk agama suku masing-masing saran Uh, tetapi saya dia mengajarkan kepada para pengikutnya yaitu silat pencak silat dan karena dia sering membuat gaduh di desa itu polisi datang dan dia bertengkar dengan polisi para pengikutnya dan ada polisi yang mati akhirnya dia dikejar ke gunung di gunung Galawasi namanya dan dia tertembak uh, poin saya adalah mimpi tentang kemurnian ras dan tentang asli adalah utopia, itu tidak akan terjadi, karena di Nusantara ini, kita itu rasnya sudah campur baur enggak karu karuan kita juga sudah konversi ke banyak agama abad 7 ketika Nabi Muhammad itu menerima uh, wahyu di Gua Hero di kalasan sana di dekat rumah saya itu mendirikan candi uh, Hindu Buddha, Siwa setelah itu pada abad 16 kita pelan, -pelan Konversi ke Islam. Setelah itu kita konversi lagi ke Kristen. Terus ada lagi konversi ke Buddha. Dan sekarang kita konversi rapi-rapi ke Islam. Bayangkan kira-kira tiga abad lagi apakah kita masih Islam atau enggak? Ya, enggak? tahu, karena kita konversi terus. Dan kalau kita pergi ke salah satu candi misalnya di Jogja dan di Tulusan, kalau kita coba uh, cocokkan wajah kita dengan para figur di candi Tulusan, ternyata tidak sama karena hidung mereka lebih mancung gitu dan mereka tampak seperti orang India nah ini berbeda dengan patung-patung yang ada di Majapahit misalnya di Jawa Timur gitu. itu hidungnya agak pesek, oh itu sudah orang Jawa nah, lain lagi dengan misalnya di Borobudur dia lebih, lebih India lagi nah, ini artinya apa? sebetulnya kita itu sudah campur gitu, ras kita. jadi tidak ada, rasli ras itu tidak ada Cuma, dan agama juga sama, agama suku asli juga tidak ada Agama Islam asli juga tidak ada, alternatif juga tidak ada. Karena prakteknya kita semua sineretik gitu, semua dicampur menjadi NU, NO, menjadi Muhammadiyah, menjadi Kiai Sadra dan lain-lain. Gitu. Nah, maka menurut saya kita dengan kondisi seperti ini, menurut saya itulah evolusi kita menjadi survival budak kita itu. Yang perlu saya garis bawahi dari uh, beliau tadi adalah yang perlu diingat, beliau bercerita tentang HBHB ini, yang harus diingat konteksnya adalah Indonesia belum ada waktu itu yang ada adalah laku Kepulauan dan Singapura, Malaysia itu juga belum ada jadi mana yang dianggap berkhianat, mana yang dianggap pahlawan, waktu itu belum ada siapa yang memihak Belanda bukan berarti dia jelek siapa yang memihak pemberontak misalnya seperti Jibonkoro di mata Belanda bukan berarti dia baik enggak, waktu itu masih sangat cair bahkan sampai masa kemerdekaan pun kita itu masih cair siapa yang pihak Belanda dan siapa yang pihak Soekarno belum tentu itu bisa dikatakan ini lebih nasionalis dan yang lain itu jadi tidak tidak bisa kemudian dikategorikan ditampungi misalnya di Keraton Solo di mana itu namanya di Pakualaman gitu misalnya ada namanya seorang yang punya apa Karir yang cemerlang di birokrasi Belanda namanya Raden Mas Yuda, Dan isunya dia akan menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Jika Indonesia tidak dimelenggarakan Soekarno, akhirnya ketika Soekarno menyatakan kemerdekaan dan kita pro Soekarno, akhirnya Raden Mas ini tidak jadi gubernur jenderal. Kalau dia jadi, dia akan jadi gubernur jenderal pertama kali yang orang Jawa tapi kemudian dia tidak jadi, misalnya ada figur misalnya di keraton Suruhota Raden Mas Nyoto dia menarik sekali perannya. dia orang Jawa, sekolah di Belanda dan seluruh tulisannya dia bercinta kita, ingin mendirikan Indonesia tapi tidak usah mengusir Belanda tapi kita semacam uh, Afrika Selatan tidak mengusir Afrika Pahit, tapi kita menyatu di sana Belanda tetap di sini, Jawa tetap di sini, Cina tetap di sini, Arab tetap di sini kita mendirikan suatu negara seperti itu. Dan ini ceritanya sama dengan misalnya kalau kalau diingat-ingat dari keturunan Arab Sultan Hamid ya. Sultan Hamid itu doktornya lulus Pulau di Belanda jurusan sastra. Tetapi ketika perundingan antara Indonesia dan Belanda, beliau memihak Belanda. Bukan berarti beliau itu jahat atau tidak nasional, ya tidak. Beliau mungkin juga sama mempunyai pandangan seperti Raden Mas Pramayuda, Raden Mas Nyoto dan lain-lain. Artinya, nasionalisme waktu itu masih cair Saya kira itu saja yang bisa sampaikan Kasus di di Borobudur itu kan beberapa tahun belakangi ini, eh, pengunjung diwajibkan pakai kain ya. nah, kalau eh, Itu, saya sempat waktu awal saya tahu itu, saya tanya ke, eh, kenapa terus orang diwajibkan pakai kain. Ya ya karena itu kan tempat ibadah saya langsung ingat selama ini yang melakukan multiplikasi Borobudur itu bukan travel, wisatawan, dinas pariwisata kemudian pariwisata sementara warung tidak melakukan multiplikasi bahwa Borobudur itu tempat peribadatan. jadi orang mengingatnya itu tempat wisata jadi kalau Idul Fitri ke Borobudur itu penuh orang di semua peki yang jadi orang lebaran malah sangat sama ke Prambanan juga Prambanan itu Bang kalau itu Fitri jadi saya melihat Uh, mirip punya gitu sama bubah uh, uh, al -Habsi. cuman kalau yang dilakukan di Borobudur kan kemudian walaupun mencoba mengingatkan kembali masyarakat ini tempat ibadah uh, walaupun apa, uh, kewajiban untuk menggunakan keing itu dari saya dengar dari luar biasa nah uh, di kasus bubah al sini ini terus keturunannya Uh, seperti ini, Hasan bin Umar itu ngapain dengan perubahan itu? Mungkin mau kedua itu karena ada ram mungkin dua pertanyaan saja. Ya. Pertama saya ingin oh. uh, menanyakan bahwa uh, apakah pada masa penyerahan itu sudah ada kelompok-kelompok uh, Habib yang Uh, bertugas atau uh, menyebarkan agama Islam uh, di tanah Jawa pada masa itu ya. Yang kedua, uh, apakah uh, ini kan berdasarkan riset ya. uh, apakah pemerintah dalam ini mungkin pemerintah uh, Surabaya atau pemerintah dikasi terhadap uh, sejarah ini, sejarah yang harus dibenarkan ya. Nah, jadi ini saja terakhir saya <tuh> bertemu dengan saya akhirnya melacak di mana ini keturunannya Pangeran Hasan ini akhirnya sampai saya ketemu salah satu cucu uh, beliau uh, cicit-cicitnya itu di satu gang yang kecil sekali di Condet di Jakarta dan dari beliau itu saya mendapatkan beberapa naskah-naskah itu dan ternyata si cucu ini dia sangat terima kasih sekali bahwa saya mau menulis hal ini karena dia sudah Mencoba berkali-kali untuk berbicara tentang kepada masyarakat bahwa ini, -ini adalah buahnya Pangeran Hasan di Umar, tapi masyarakat tidak mau mendengar. Nah, sedangkan sekarang keturunannya Pangeran Hasan ini agak pecah belah karena sekarang mereka juga masih mengumpulkan lebih dari 10 pengacara karena mereka mau bikin kasus mau memperkarakan negara Republik Indonesia biar Teluk Kuma itu dikembalikan. Karena ternyata Teluk Kuma ini isinya sekarang banyak batu bara dan lain-lain, jadi sama seperti... Kejadian-kejadian setelah otonomi daerah ini di mana kerajaan-kerajaan ini mau berdiri Kerajaan Kota Waringin sudah berdiri lagi Dan orang yang saya ketemu di dalam gang sempit di Condet ini ternyata sudah berangkat ke Kota Waringin Dan dinobatkan kembali sebagai Sultan Kumai. Ya kan? Jadi sekarang saya rasa mereka fokusnya ini karena ada otonomi daerah Mereka fokusnya ini bagaimana mengembalikan kerajaan yang Kumai itu Karena ini milik mereka Ya, karena gubernur kota Waringin sudah berdiri, maka sekarang mau tinggal di Madinah. Jadi masalah kuburan itu walaupun mereka tetap mempunyai concern bahwa ini adalah kuburan mereka, tapi mereka mau protes juga ke siapa? Karena mereka juga mengatakan kepada saya ya kita nggak ada ahli sejarah, kita nggak tahu bagaimana cara menulis sejarah, kita tidak tahu bagaimana mereformulasi argumen, maka gimana kita mau ngomong sama pemerintah kota Madinah sedangkan para habaib pada umumnya di Surabaya dan lain-lain tetap memback up versi sejarahnya bahwa ini adalah kubahnya di Muhammad bin Abdullah al -Habshir. Jadi itu bermasalahnya, jadi sampai sekarang keluarga besar Pangeran Hasan bin Umar ini masih keteteran juga saya lihat. Saya gak ngerti bagaimana itu kasus masalah Teluk kumai dan lain-lain ya, tapi at least mereka mengumpulkan semua dokumen-dokumen sejarah Jadi saya juga bisa ikut membaca dan menggunakannya Terus tadi pertanyaannya mengenai Habaib di zaman Pangeran Hasan ya, sudah banyak sekali habaib di zaman Pangeran Hasan itu yang ada di Indonesia kan? saya bilang tadi bahwa diaspora hadrami sebelum abad uh, akhir abad 19 itu sebenarnya diaspora ba'alawi tetapi berbedanya dengan Habib Muhammad bin Ibrus adalah pada zaman itu biasanya para pembesar habaib, para ulama ba'alawi itu mereka duduknya ada di dalam pusaran kerajaan mereka ada di dalam uh, tembok uh, kerajaan mereka menjadi Syekh Islam mereka menjadi sultan, malah bahkan sultan Sultan Aceh ada satu dari keluarga Bilqis kan. Waktu Aceh mempunyai empat ratu dan terus ratu yang keempat yang terakhir mendapat fatwa dari Masjidil Haram atau dari mana? Dibilang katanya nggak boleh perempuan jadi ratu. Akhirnya dia turun tahta dan suaminya yang seorang Sayid keluarga Bilqis menjadi Sultan Aceh. Ini kita lihat sekarang orang-orang seperti Nurudin Arani yang dulunya Harami, dia menjadi Syekhul Islam di di dalam kerajaan, di dalam kerajaan jadi ada banyak waktu itu ulama-ulama dan mereka memang ada di dalam pusaran ini dan mereka kawin-mengawin dengan keluarga kerajaan seperti tadi saya katakan Danuningrat, keluarga Danuningrat yang ada di Magelang itu kan keluarga Basheiban Tapi ya itu masalahnya adalah kebanyakan dari mereka menggunakan nama-nama Jawa menggunakan titel-titel Jawa karena titel-titel keningratan itu karena kawin-mengawin dalam titel kerajaan sehingga terkadang kita juga tidak tahu bahwa orang ini nih saint atau bukan Habaib nah, apa, apa bukan gitu kan misalnya keluarga bin Yahya yang uh, keluarganya raden saleh mereka menggunakan nama keluarga bustaman kan mereka tidak menggunakan uh, keluarga bin Yahya jadi walaupun bustaman adalah bin Yahya tapi karena mereka menjadi uh, uh, apa itu uh, rehen ya rehen pun jadi akhirnya uh, menggunakan nama-nama ke Jawa. jadi Itu banyak sekali baik di Cirebon Di sini, di Jogja, Solo Di ke, Apa namanya Kalimantan, di Sumatera, semua para baik ini yang menggunakan titel-titel Karena itulah bagi mereka tidak penting Etnisitas Arab ya? Yang penting adalah genealogy Kesayidannya Tetapi pada zaman abad ke-20 Karena justru kearaban itu yang mau ditampilkan uh, Maka tidak mau lagi menggunakan nama-nama Jawa dan lain-lain akhirnya menggunakan nama-nama eh, Arab terus yang kedua apa itu pernah? oh iya masalah pemerintah kota saya belum pernah mencoba meng-approach mereka ya dan saya juga gak mau cari musuh juga saya takutnya nanti akhirnya saya dimusuhin sama orang satu Surabaya nanti, khususnya para ulama -nya. jadi ya gak lah ini biarkan sebagian orang saja yang mengerti lah tapi yang jelas katanya cucu dari pangeran Hasan itu yang saya temui di gang kecil di Jonde itu nanti Pak Aji kalau misalnya saya sudah bertahta lagi di Pulau Gumai nanti Anda akan saya berikan bintang kehormatan gitu, karena menulis sejarah keluarga saya yang dilupakan gitu